Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke guys kembali lagi bersama Global di sini ya ya pada kali ini kita dapat servisan wih. emas ganteng nih guys yang punya hp, jadi ini adalah hp Oppo 5s ya kasusnya ganti lcd ya, ini lcd nya hancur oke jadi banyak banget ya yang bertanya untuk pembukaan pada casing hp Oppo 5s ini ini sebenarnya cukup gampang sekali guys, jadi pada umumnya HP kan kita langsung buka dari titik paling lunak di sini ya. Menggunakan kuku seperti ini kemudian kita congkel dan kebetulan untuk HP Oppo A5 ini tidak akan berhasil guys untuk cara seperti itu. Jadi frame atau casing pinggir ini dia dibaut ya. Dibaut pada bodinya gitu. Jadi langkah awal yang terlalu kan kita kasih cairan thinner ya di sini di sudut sini seperti ini. Nih ya, seperti ini ya. Kita tambahkan seperti ini. Jadi tujuannya biar mudah dibuka ya. Bisa juga menggunakan blower atau pemanas ya. Cuman saya tidak sarankan untuk alat itu. Jadi kalau untuk pemula pakai blower itu sangat beresiko ya. Nanti jika panasnya berlebih maka akan melukai daripada tutup belakang si HP S ini ya. Jadi kita pakai ini nih. Ini bekas anti gores ya. Bekas anti gores yang full ya. Yang 4D atau 5D atau 9D apapun itu. Kemudian intinya tipis guys. Ini bukan kartu ya. Kalau kartu press kartu itu terlalu tebel dan jangan menggunakan congkel yang keras atau besi seperti ini meskipun dia tipis tapi nanti akan melukai daripada bodi HP Oppo a 5 ini jadi ini trik sederhana ya makanya itulah tujuan kita buat video ini karena memang tujuannya biar nggak melukai daripada si HP ini ya kita lakukan perlahan seperti ini bisa juga sih menggunakan blower pemanas cuman bener saya nggak menyarankan ya untuk alat tersebut karena itu kalau kita nanti pengaturan suhunya kurang pas nanti HP-nya akan terluka guys. Jadi lebih baik kita pakai alat tipis seperti ini ya. Ini adalah bekas atau iya bekas ya bekas touch screen ya. Bekas touch screen seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini pelan-pelan. Dan yang perlu kita hati-hati nanti di bagian atas ini guys. Ya bagian sini kita harus intip sedikit ya di sini. Matahin tips sedikit, kita lihat untuk posisi fleksibel daripada fingerprint ya. Tujuannya agar tidak sobek gitu. Terlalu pelan-pelan seperti ini. Ya, terus seperti ini ya. Oke. Kita lihat untuk fleksibelnya aman ya. Fleksibel fingerprint ya. Jadi untuk pemula ini. Saya sarankan untuk hati-hati ya. Di bagian sini ini karena ada sensor fingerprint ini. Fleksibel ini sangat mudah putus ya. Kalau kita comkel. Lah. Jadi kita intip-intip aja ya. Seperti ini. <k towers> kita intip-intip ya. <k Somewhere> in <utiliser> oke okay. fleksibelnya aman ya oke okay guys jadi aman ya jadi untuk langkah selanjutnya kalian tinggal lanjutkan aja ya bongkar baut baut ini ini hp ini memang benar-benar belum pernah dibongkar ya segelnya oppo ini masih utuh nih selanjutnya kalian bongkar untuk bautnya ini kemudian dilepas lcd-nya menggunakan vakum ya pemanas ya barulah kalian ganti lcd-nya oke jadi karena video ini adalah langkah cara bagaimana cara membuka cover belakang pada oppo a 5 ini jadi hanya demikian guys caranya sangat mudah bukan Oke, okay, jangan lupa di subscribe channel kita ya guys. Dan like video ini jika kalian suka dengan video saya. Dan jangan lupa di dislike <laughs> jika kalian tidak suka. Oke, okay, sampai jumpa pada video kita berikutnya. Salam Solder Panas.